Mbak, udah selesai belum tugas sekolahnya? Aku udah loh. Enggak, hmm. udah selesai belum? Hmm. Selesai dulu kalau belum. Enggak. Hmm. Benar, Tugas sekolahnya udah selesai belum? Iya, iya, bentar, Bu. Akhirnya selesai juga tugasku. saat main game. Allah Akbar Allahu Akbar <kuh> Allah Baik, udah salat dulu. Nana juga salat dulu. Oh wow. Mbak, udah sholat duhur belum? belum ayo sholat jemaah sama aku, aku udah siap nih Silah duluan aja, pikir lagi aku menang nih Mbak, ayo sholat Mbak Mbak, ayo sholat duhur Manager udah sholat duhur? Gak lombol, Mbak. Karena ustadz sholat itu lebih baik di awal waktu. Betul, itu Mbak. Betul, itu kata Kila. Memang sebaiknya sholat itu di awal waktu, jadi saat mendengar aduan langsung segera ambil air dulu dan melaksanakan sholat. Bukan lanjut main game seperti ini, sholat itu yang agama. Jadi, ketika kita tidak langsung sholat. Mendengar, saat mendengar panggilan Allah, nama kelamaan yang itu akan rapuh. Salat pun seharusnya dijadikan sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai pengukur kewajiban. Coba deh Najilah dan kita lihat, perhatikan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, dan lain-lain. Saking banyaknya, kita tidak bisa menghitungnya. Coba bayangkan, kalau Allah ambil semua nikmat itu, apa kamu mau? Enggak mau, Bun. Allah itu selalu dekat sama kita, justru kadang kita yang menjauh dari Allah. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita selalu jaga dan diberi apa-apa yang kita mau. Kalau bukan kepada Allah, pada siapa lagi kita meminta? Ya kan? Oh iya, Bun. Kata ustaz aku di sekolah, Allah itu tidak pernah bosan mendengar doa kita, tapi kita yang tidak mau berdoa sama Allah. Hmm, -mm, betul itu, Kir jadi sekarang Mbak Najla mau lanjut game atau mau lanjutkan mau melaksanakan sholat. Maafin aku ya Bun, udah lalai malah mementingkan main game. Ya udah, nggak apa-apa lain kali jangan lalai lagi ya. Sekarang segera ambil air wudhu lalu sholat jamaah sama Kila. Kebetulan hari ini udah sedang huzur jadi gak bisa jamaah sama kalian. Oke Bun, aku akan ambil air wudhu dan berjamaah sama Kila. Allahu Akbar Allahu Akbar Sani Allahu Akbar ini kan dia Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.